tidak banyak basa-basi, kita langsung ke ramalannya. Oke, kita langsung ke topik pembahasannya, yaitu di ramalan asmara Jawa Taurus. Seperti yang kita ketahui secara umum, Taurus itu berada di angka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Buat kamu yang mempunyai pasangan Taurus, harap jaga baik-baik pasanganmu karena cowok taurus sangat suka sekali melirik pasangan lain apalagi dalam hubungan asmara kalian sangat berjarak ataupun jarak jauh dalam istilah sekarang itu LDR di ramalan asmara cowok taurus cowok taurus itu setia di intensitas angka 45% dan tidak setia 55% dalam hal ini cowok taurus sangat suka atau sangat dekat sekali dengan kata orang ketiga ataupun perempuan lain cowok Taurus juga sangat suka membandingkan pasangannya dengan wanita lain sehingga cowok Taurus sangat suka mencari-cari kesalahan serta kekurangan pasangannya sendiri dalam kategori ini juga cowok Taurus akan menyembunyikan semua itu tanpa diketahui oleh pasangannya sendiri tidak jarang juga cowok Taurus akan memberikan alasan kepada pasangan sedang sibuk namun di luar dia akan menerima panggilan ataupun bertemu dengan pasangan lain jadi buat kamu yang punya pasangan cowok Taurus hati-hati dan jaga dia baik-baik dan untung pasangan yang cocok kepada cowok Taurus itu adalah wanita yang berzodiak Capricorn dia dengan intensitas bertahan yaitu 77% sampai tua dan sebaliknya pasangan yang tidak cocok untuk Taurus adalah cewek Sagittarius mereka di intensitas bertahan hanya di angka 23% sampai kakek nenek dan sangat berbanding terbalik dengan yang bertahan. Di sifat asmara cowok terus sifatnya yang sangat suka membandingkan pasangannya dengan orang lain itu akan menimbulkan pikiran dan niatnya untuk berselingkuh ataupun mencari kasih sayang. Dari orang lain di luar kasih sayang yang ia dapatkan dari pasangannya sendiri. Jadi, buat kamu yang punya pasangan cowok Taurus, hati-hati karena cowok Taurus juga dikategorikan orang yang romantis. Di karakter asmara cowok Taurus, cowok Taurus sangat suka melihat atau melirik orang lain, sementara pasangan yang ada di depan mata sudah standby dan sangat menunggunya untuk mengajak kencang kepada pasangan tersebut cowok taurus tidak akan memahami itu sebelum pasangannya mengungkapkan itu kepada cowok taurus dan jangan salah, jikalau pasangan cowok taurus juga mengungkapkan ingin bertemu dengannya maka di satu sisi cowok taurus tidak jarang untuk memberikan sejuta alasan untuk tidak bertemu karena cowok taurus ada janjian dengan yang lain ingat buat pasangan cowok taurus, pahami dan selidiki pasanganmu jangan sampai jatuh ke pangkuan orang lain di tipe asmara cowok Taurus tipe asmaranya adalah tipe orang yang romantis tipe orang yang suka memberikan kata-kata manis kepada pasangannya sehingga pasangannya sangat mudah terbuai dengan omongannya padahal omongan kata-kata manis itu hanyalah gombal cowok Taurus sangat suka memberikan kata-kata manis ataupun gombal kepada pasangannya dan orang lain yang dibandingkan dengan pasangan tersebut tidak jarang juga cowok taurus akan membandingkan pasangannya dan menceritakan pasangannya kepada wanita yang menjadi target untuk didekati dan di warna aura cowok taurus itu adalah warna hitam dan merah muda Aura asmara cowok taurus itu hitam kita menangkan dia sangat jauh dengan aura putih karena cowok taurus sangat suka membandingkan pasangannya dengan orang lain ataupun wanita yang menjadi target untuk didekati sehingga itu membuat perbandingan aura yang sangat signifikan dan di warna aura asmara merah muda itu menandakan cowok Taurus tidak akan berani mengatakan yang sejujurnya kepada pasangannya meskipun dia sudah bosan cowok Taurus akan harus kasih sayang dari setiap orang dan akan mencari serta mencari lagi di angka asmara cowok taurus itu berada di angka 3 15 18 19 dan 75 jadi dalam hal ini bisa kita simpulkan intensitas cowok taurus dalam hal asmara itu hanya berada di angka 45% dikatakan setia apalagi dalam kategori ini terdapat hubungan jarak jauh sangat-sangat rentan dengan kata-kata persen kepada cowok terus, jadi buat kamu yang punya pasangan cowok terus, harap selidiki baik-baik dan periksa gerak-gerik cowok terus. Oke, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan asmara cowok terus. Semoga bermanfaat. Ingat, tinggalkan like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalan asmara cowok terus. Dan akhir kata, saya ucapkan wassalam.